Assalamualaikum Bu ya, saya hamba Allah di Bandung Maaf Bu ya, di daerah saya masjid tidak banyak seperti di kampung Sehingga saya sulit mendengar azan maghrib Pertanyaan saya untuk berbuka puasa itu, apakah harus mendengar azan atau cukup melihat jadwal imsakiyah di HP? Terima kasih Buya atas jawabannya. Mohon doa selalu Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berbuka itu harus bersandarkan dugaan Anda kalau maghrib sudah tiba. Kalau Anda tiba-tiba buka tidak menduga, kalau ternyata belum maghrib, ah, batal anda harus berbuka dalam keadaan menduga bahwasanya Maghrib tiba. Menduga itu mendengar beduk di dung-dung-dung, atau mendengar suara adzan atau Anda melihat imsakiyah yang ada di handphone itu. Itu sudah cukup, harus ada dugaan. Yang enggak boleh Anda ngirang-ngiratok, kayaknya sudah makan leb-leb-leb begitu, enggak bisa begitu, enggak boleh itu. Anda harus berdasarkan sesuatu yang bisa dipercaya. Atau imsak ya, seperti itu melihat wah oh, ini sudah magrib jam begini, kena ya, handphone bisa diikuti itu. Anda sudah ada yang diikuti sah, nggak ada masalah.